serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru berupdate dan terhangat seputar less lah tentunya menemani santai bagi kalian saat ini persahabat ya bangunin akan memberikan informasi menarik dan tentu terbaru seputar idola kita kita awali dengan kabar yang sangat spesial untuk kita semua persahabat ya lihat perhatikan ini adalah sebuah ungan spesial dari Kaumidu Midu, yang mengunggah sebuah postingan foto momen ketika di acara anugerah KPI Award 2021 di Indonesia Ada Lesti Kejora bersama Kak Wanda Wandahara dan Teh Meli Guslong bersahabatnya ini luar biasa cute dan sangat membuat kita semakin bangga Bahwa Alhamdulillah Lesti Kejora masih banyak orang-orang yang mensupport dari orang-orang baik dari orang-orang yang tulus mencintai Dedek Lesti Kejora Kita lihat ke slide berikutnya para sahabat ya. Wah, wow, si cantik Sang Kejora kita nih bertemu dengan Teh Nelly Masya Allah ada Kak Wanda juga yang membuat penampilan Dedek Lesti semakin cantik dan semakin anggun. Mudah-mudahan sehat, bahagia, sukses dunia akhirat untuk mereka. Amin. Ada kalimat sen juga yang dituliskan oleh Kalmido. Hashtag Belstik, Lesti Gejora, Bunda Meli Guslo, dan Kak Hara Sebenarnya banyak banget hasil foto kemarin di acara Anggara Cafe 2021 Cuman kebetulan hari ini gak sempat selesaiin editan dan udah janji mau upload yang ini dulu Akhirnya baru bisa jam segini maaf ya semua besok ada lagi kok tenang Wah wow, persahabat ya karena hari ini bakal dikasih lagi nih foto-foto cute Momen di Anugerah Cafe 2021 Di Indosiar Banyak tanggapan komentar Yang diberikan di postingan tersebut Yakni dari akun Instagram Nonon Anuskromozeb Mengatakan wow Bang Edo is back Thank you Bang for the candid Wow Masya Allah banget ya <laughs> Jadi, les larsik juga ikut berkomentar. Bes, makasih Kak. Masya Allah banget ya, Alhamdulillah kita dikasih vitamin. Momen foto-foto bahagia ketiga di acara Anugrah KPI 2021. Selanjutnya, bersama perhatikan juga, kita merasa bangga dan bahagia banget. Alhamdulillah, lagu Kulefas dengan ikhlas, penyanyi lesik Kejora ini. Tentu, Alhamdulillah berada di urutan nomor 1 Langit musik top 50 dangdut. Ini suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan yang kita rasakan, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu banyak dukungan, doa, support dari orang-orang baik. Salah satunya dari fans sejati, Lesla Lovers, Leslie Lovers, dan Bill Lovers. Mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid. Perhatikan juga persahabat di kalimat Ganson Info yang dituliskan oleh Langit Musik. Malam minggu waktunya kita umumkan Langit Musik Top 50 Dangdut bulan November 2021.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 Lesti Kejora selain ngeborong piala IMA 2021, tentu idola kesayangan kita juga ini berhasil jadi jawara persahabatnya top 50. Mudah-mudahan saja karya-karya idola kesayangan kita Lesti banyak yang meminati persahabatnya support untuk karya-karya terbaik Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya para sahabat, perhatikan juga sebuah unggahan spesial dari Bang Ariel Yang mau repost kembali unggahan dari IG-nya Bang Adi Sky semalam Bang Adi Sky malam minggunya ke rumah lain selama sahabatnya Lagi main biliar bareng kakak Bilar Wow seru banget ya malam minggunya nih Masya Allah mudah-mudahan saja sukses diperlancar apapun urusan idola kesayangan kita Amin Dan ke kabar selanjutnya para sahabat di sini ada momen spesial versi jelas nih foto shoot kemarin Lesti dan Bilar Oh kakak Bilar itu lagi cium pipi dede Lesti ya <laughs> Masya Allah banget pastinya para jomblo ini iri dan baper banget melihat kekiutan romantisan dari dede Lesti dan kakak Rizky Bilar Ini masya Allah banget persahabatnya vitamin yang tentu kita rasakan bahagianya masya Allah dan kita lihat juga ke unggahan berikutnya masih di momen foto masya Allah ini ada momen ketika Rizky Bilar cium perut Bunda Lesti ya masya Allah luar biasa perhatikan juga ke slide berikutnya bersandar di pundak atau di bahunya kakak Bilar ini sih sangat gemoy banget persahabatnya uh oh, dan sangat cute banget masya Allah Henti-hentinya kita semua sebagai fans senjati mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan kakak Rizky Billar. Hingga ada komentar dari salah satu fans Yakni dari akun Mamih Kiki mengatakan Adem banget lihatnya Min katanya tuh masalah banget ya Adem banget katanya lihat postingan foto cute dari Lesti dan Rizky Bilar ketika foto shoot Berikutnya persahabat masih di momenu, momen spesial, ini ada momen yang sangat luar biasa banget ya <laughs> Kayaknya ada masa kecil yang kurang bahagia banget dari Leslar, masya Allah perhatikan tangan mereka Tetapi kita salah kok dengan tangan kakak Bilar, yang tentunya salah persahabat ya Beda dengan gaya Lesti Kejora, nih perhatikan ya, Duh. <laughs> Hingga dikomentari banyak orang persahabat ya, sebelumnya diunggah oleh Lesti Bilar Team Tentunya komentar banyak diberikan dari para fans, yakni dari akun Sirahayunanda mengatakan, sumpah lucu banget mereka tuduh segala dibikin perfect, tapi sayang pelit pelit banget nih pelit ngasih hasilnya, katanya tuh masya allah banget ya. <gih> Ada juga komentar lain diberikan dari akun Irshaka anak kaukabibi, bilar bikin apa sih katanya tuh bikin penasaran aja persahabat ya kepo ya. <gih> Ada juga komentar lain diberikan dari akun instagram Wina 07 mengatakan bilar lu nggak berapa apa sih katanya tuh ya <gifat> emang tangan bilar ini beda banget dari tangan lesti ya wow oh. <gifat> bikin traveling dan tentunya bikin penasaran aja bersahabat. ya ada juga nih komentar dari akun akikal137 kebalik tangan kakak emah katanya itu bersahabat ya sudah tentunya salvok sama tangan kakak bilar yang kebalik, yang berbeda dengan gaya tangan dan diolesi kejora Tapi ini cute banget, Masya Allah, lucu dan menggemaskan Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia untuk idola kesayangan kita Selanjutnya, perhatikan juga persahabatnya Ini ada momen spesial juga nih, masih di momen shoot Masya Allah, sambil gaya duduk Lesi kejora langsung dipeluk di belakang oleh Kakaristi Pilar ini sih sangat gemas banget ya Hingga ada kalimat caption yang dituliskan oleh Bu Ufir Masya Allah, nenek Gayung melihat ini langsung terjungkal, ternyungse, terpental sampai segitiga bermuda. Katanya Masya Allah, sehat-sehat ya alias baby el. Masya Allah banget nih kalimatnya caption luar biasa dari beribu view, hingga banyak komentar juga yang diberikan. Ya, nih dari akun Instagram. Isna embek mengatakan paling bikin tiktok bekson menangis membayangkan Katanya tuh sambil emot ketawa ya masya Allah banget nih padahal selalu banyak dukungan support yang terbaik dari idola kesengan kita Selanjutnya perhatikan juga persahabat sebuah unges spesial Ada momen ketika Leslar berkunjung menghadiri acara 7 bulanan KA Aurel yang mana di sini ada wawancara dari Ayu Dewi dan Feral Bramasta Persahabat ya Ini tentunya suatu kebahagiaan banget Leslar bercerita soal acara 7 bulanan mereka ya persahabat ya Alhamdulillah acara 7 bulanan Lesti Gejola ini sudah digelar Sudah dijalankan persahabat ya Tentunya dijalankan secara intim Kita sebagai fans sejati hanya bisa mendoakan Mudah-mudahan persalinan di Lesti Diberikan kemudahan, kelancaran dan tentunya BBL Dan diberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan terutama Amin Untuk berikutnya juga ada info penting Hari ini bersama dari TV Jangan sampai lupa jam 9.30 setengah 10 pagi ini Bakal hadir episode terbaru juga Dalam Cinta Abadi Leslar Tetaplah setia bersamaku Kita lihat Tentu di episode kali ini ada kalimat yang dituliskan lewat caption oleh ANTV: "Cinta abadi leslar tetap setia bersamaku." Minggu, 19 Desember, 2021, jam 9.30 Waktu Indonesia Barat, Papa Bilar sama Bunda Lesti kedatangan Rian Eki Pradipta. ANTV lovers, tapi kok Papa Bilar panik banget? Kenapa ya Bunda Lesti nonton Cinta Abadi Leslar? Ya, tuh jangan sampai lupa nih episode terbaru bersama.